Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Alul Rahman. Di video kali ini, gua akan memberikan tips and trick mendownload PUBG Korea di Play Store. Nah, sebelum kita mulai, gua ingetin lagi kepada lu semua supaya subscribe channel gua dan nyalain loncengnya. Biar teman-teman gak ketinggalan video baru dari gua Karena kedepannya depannya gue akan banyak memberikan tips and trick mengenai PUBG lagi. Nah... Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Nah, sebelum teman-teman mendownload PUBG langsung di Playstore, teman-teman wajib mendownload VVN terlebih dahulu. Bebas teman-teman ya, VVN-nya apa aja. Solo VVN atau Panda VVN di sini, gua akan mendownload Vanda VVN. Kita cari, nah, karena gua udah mendownload, kita langsung aja buka ya. Langsung kita buka Vanda VVN-nya, terus teman-teman cari di koneksi pintar ini, cari server Korea. Teman-teman cari server Korea terlebih dahulu di paling bawah, kalau nggak salah ya. Jepang, ah ini Korea. Nah Korea sol 5 ya. Oke kalau udah teman-teman kembaliin aja, kembaliin terus masuk ke pengaturan. Lalu teman-teman cari yang namanya uh, manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi, lalu daftar aplikasi. Lalu, teman-teman cari yang namanya Google Play Store. Cari, nah, jika udah, teman-teman masuk ke penggunaan memori, lalu hapus data, ya. Oke, kalau udah, teman-teman kembaliin aja. Kita kembaliin, lalu masuk ke Play Store lagi. Kita tunggu, Telkomsel agak lelet ya. Sekarang, ya, kita tunggu terlebih dahulu nah kalau udah teman-teman akun terlebih dahulu jika teman-teman cuma satu email teman-teman bikin terlebih dahulu ya nah di sini gua sudah mempunyai email baru langsung aja masuk ke email barunya lalu langsung aja teman cari yang namanya pubg aja ya nggak usah pubg mobile atau pubg korea pubg aja kita tunggu nah kan langsung muncul pubg koreanya Langsung aja kita download ya. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload kayak gini, teman-teman kembali ke vvn nya ya. Lalu masuk ke VPN-nya lagi, lalu nonaktifkan VPN-nya. Lalu teman-teman ke info aplikasi. Dan hapus data VVN nya ya, biar dia tidak berjalan di latar belakang. Gua akan jeda terlebih dahulu videonya ya. Oke teman-teman, gua udah berhasil mendownload PUBG-nya ya. Langsung aja kita buka aplikasi PUBG Koreanya. ya ini oke okay aja ya izinkan kita tunggu nah selanjutnya teman-teman update aja kita tunggu update-nya Nah, selanjutnya kita ke language-nya ya. Nah, language-nya itu cuma ada dua bahasa. Inggris sama bahasa Korea, kalau nggak salah ini ya. Ya, bahasa Korea karena PUBG Korea ya. Lalu kita masuk ke Facebook. Agree. Oke. Okay. Oke, okay. download. Oh, ini otomatis mendownload ya? Oke, okay kan aja. Lalu teman-teman pilih yang pro aja, karena gua udah pro main pubg ya, anjay. Enggak enggak bohong deng. Nah, gua udah berhasil masuk ke pubg Koreanya. Nah di sini gue masih miskin ya, karena gua baru download, tuh masih level 1 tuh. Nah, kalau teman-teman mau tanya mengenai PUBG Korea atau mau gua review perbedaan PUBG Korea dan PUBG Global itu apa, silahkan komen di bawah ya, biar gua bikinin videonya. Oke, cukup sekian dari gua, dan see you di next video. Bye bye.